Halo, selamat datang di channel gua Setelah episode terakhir yang membahas smart bulb Ada dua orang teman gua nanya Yang pertama nanyanya Bro, kalau di rumah gua ada satu ruangan yang pakai empat lampu Berarti gua nggak akan terlalu irit dong Karena gua harus beli empat buah smart bulb Itu yang pertama Yang kedua nanya Bro, kalau di rumah gua ada asisten rumah tangga Berarti kalau gue habis nyalain lampu dan gue lupa matiin, dia nggak akan bisa matiin dong karena dia nggak punya smartphone. Oke, untuk kedua pertanyaan ini jawabannya adalah smart switch. Seperti apa? Mari tonton video ini sampai habis. Saklar Pintar ini dijual dengan berbagai tipe, ada yang untuk dua switch seperti ini, ada yang satu switch, dan ada juga yang uh, tiga switch isinya ya, dibilangnya geng ya, jadi ada satu geng, dua geng, tiga geng. Gua sendiri beli yang satu geng dan dua geng, jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Yuk kita mulai aja unboxing ya, sebenarnya sih udah pernah gue buka ya. Oke okay, setelah kardusnya terbuka ada busa pelindung Lalu dibaliknya tentu saja ada buku petunjuk yang saat ini kita kesampingkan saja dulu Nah dibalik buku petunjuk ada unitnya Bagus ya bentuknya itu dia modelnya sangat modern dan minimalis Jadi dia ada plastik yang dilapisi dengan mika bening Jadi sangat sesuai untuk rumah-rumah modern saat ini tombol yang digunakan sendiri jenisnya kapasitif ya jadi dia rata dengan mikanya sehingga nggak ada rasa cetak-cetaknya kayak tombol mekanikal. lanjut ke bagian belakang di sini ada beberapa konektor nah yang unik untuk memasang smart switch ini kita harus menyediakan listrik aliran netralnya biasanya kalau untuk stop kontak itu ada ya kalau di rumah tapi kalau untuk saklar itu di rumah di Indonesia jarang yang ada Uh, netralnya, Sehingga kita harus tarik dari stop kontak terdekat Kalau lokasi pemasangan jauh dari stop kontak Terpaksa kita mengambil jalur netral dari instalasi listrik di atas rumah Untuk kabel netral masuk di uh, slot yang ada tulisannya N Lalu untuk arusnya masuknya di L Untuk kabel yang ke lampu itu L1 dan L2 Pastikan jangan salah ya karena ini berbahaya sekali kalau sampai salah berikutnya yang perlu perhatiin adalah beban maksimum per geng disitu tertulis 800 watt per geng jadi jangan dibebani lebih dari 800 watt pastikan juga modem atau router lu itu ada yang 2,4 GHz ya karena alat ini hanya bekerja di 2,4 GHz dia tidak bisa connect di 5 GHz Berikutnya di dalam kotak juga disediakan dua pasang skrup yaitu besar dan kecil untuk memudahkan instalasi smart switch ini. Oke, kita lanjut ke buku petunjuknya. Oke, buku petunjuknya lengkap. Mulai dari instalasi aplikasinya di handphone kita. Lalu kita registrasi akun. Tambah perangkat. Lalu kita melakukan pairing ya ke perangkat itu sehingga bisa dipakai okelah okay pasti lu udah pada enggak sabar kan uh, ngelihat instalasinya kayak gimana yuk kita lanjut oke okay, sebelum melakukan instalasi gua mau uh, warning pastiin kalau lu emang ngerti dan mempunyai pengalaman melakukan instalasi listrik kalau enggak mending lu panggil profesional kayak gua orang ini instalatur listrik yang uh, profesional dan dia memang terbiasa pasang smart switch kalau mau kontak uh, itu dia ada linknya di description ya itu gua dapat dari Tokopedia jadi awalnya saklar lama kita saklar biasa kita itu harus dibuka dulu nah ini juga agak ngeri pastiin Lu udah matiin uh, itu ya, apa MCB-nya supaya tidak tersengat arus listrik? Kita lakukan pelan-pelan, kita buka. Oke, okay. kita cepetin aja kali ya proses yang ini. Ya, proses penarikan kabel netral sudah selesai. Jadi, akhirnya gue ambil kabel netral dari instalasi listrik di langit-langit rumah karena ini cukup jauh dari stop kontak. Ya, sengaja satu switch gue nyalain supaya gue bisa dapetin cukup sinar untuk bisa uh, syuting di ruangan ini. Ya, berikutnya kita siapkan switch lainnya, prosesnya kurang lebih sama, kita kendorin dulu sekrup-sekrupnya, lalu kita make sure. Di lubang di tembok itu kabel yang keluar itu kabel apa aja tuh. Jadi jangan sampai salah pasang ya. Ingat kita harus pasang yang netral di N dan kita harus tahu dulu nih kabel apa yang lagi kita uh, kerjakan. Dan sekali lagi tolong pastikan kalian uh, mengerti punya pengalaman dan punya skill untuk melakukan instalasi kelistrikan ini. Kalau enggak mending panggil ahli deh kayak yang gue lakukan di sini daripada kenapa-napa ya. Oke, nah untuk proses ini kita percepat aja ya, karena untuk setiap switch yang lainnya pasti caranya sama persis. Ya, ketiga saklar telah terpasang dan sudah mendapatkan aliran listrik dengan baik dan benar. Kalau berkedip seperti ini, berarti mereka sudah bisa dioperasikan secara fisik, tapi belum tersambung ke aplikasi. Jadi kita harus melakukan pairing ke aplikasi tapi sebelum kita konekin itu saklar kita rapihin dulu ya karena ini baru ditempel gitu aja baru dipasang ditempel tapi belum dirapihin jadi kita buka dulu covernya terus itu ada lubang skrup kita bisa samain sama posisi skrup dari saklar yang aslinya jadi kita lihat dari inbownya itu ada tempat untuk sekrup enggak? Kita pakai sekrup yang sudah digunakan oleh pihak bardinya tuh ya, yang besar dan yang kecil. Pilih salah satu aja tipenya. Oke, untuk proses ini lagi-lagi kita akan percepat ya supaya efisien nontonnya. Ya tibalah saatnya untuk melakukan pairing dengan aplikasi bagi yang belum punya silahkan download aplikasinya tersedia baik bagi Android maupun iPhone ya. Nah kita klik tanda tambah lalu kita pilih tuh uh, switchnya dari model yang ada. Kita pilih switch WiFi lalu kita masukkan passwordnya untuk uh, WiFi yang kita akan gunakan. Pastikan WiFi-nya 2,4 GHz, lalu kita klik Next. Nah, pastikan sudah berkedip ya seperti ini ya. Kalau memang sudah berkedip, kita tinggal klik Confirm, lalu kita klik Next. Nah, dia akan mulai proses pairing. Ya, setelah berhasil kan langsung muncul tiga saklar baru di aplikasi karena kita emang masang sekaligus tiga ya jadi ketika di pairing dia nggak akan milih mau pairing yang mana dulu semuanya langsung di scan di pair sama dia jadi langsung nongol semua di aplikasi nah kan bingung nih ini yang mana ya kita coba namain dulu yang gue paling inget itu adalah yang one gang yang satu gang itu itu pasti pompa air gua tuh makanya gua namain langsung water pump nah terus yang dua lagi gue masih harus coba-coba ini yang mana Oh ya catatan juga buat si smart switch ini indikator merah itu artinya nyala biru malah artinya mati ya ini kalau lu perhatiin kok kayaknya instalasinya nggak rapi ya Nah ini gua pastiin ini bukan salah orang yang instalasinya instalatur yang gue sewa itu tapi ini emang kesalahan dari instalasi ketika membangun rumah gua nih instalaturnya nggak rapi jadi sekarang kebawa sampai sekarang nih kayak gini oke okay, kayaknya udah bisa kita mulai coba-coba klik klik nih kita coba nah benar nggak nih mati nyalanya sudah terkoneksi atau belum ke aplikasi terus sesuai nggak sama yang kita namain jangan sampai dikasih nama pompa air atau yang nyala lampu ruang tengah gitu kan ya. Nah, yang perlu lebih teliti itu untuk yang two gang ya. Kalau two gang itu kita harus pastiin benar kiri kanannya itu nyalain yang mana. Kalau yang one gang pastinya gampang. Emang cuma satu benda itu aja yang akan nyala. Yang pastinya bakal lebih ribet lagi sih yang three gang. Dengan demikian, proses instalasinya sudah selesai ya, guys. Kita lanjut ke bagian komparasi mana yang lebih efektif, smart bulb atau smart switch. Mana sih yang cocok buat lu pada? Tiap orang pasti beda-beda ya. Yuk, lanjut. Ya, berikut adalah komparasinya pro dan kontranya untuk smart bulb. Untuk smart bulb pasti pro-nya harga satuan karena dia murah, satunya proses instalasi dapat diredupkan, sama dapat berganti warna. Sementara kontranya, dia mahal. Kalau seperti contoh, teman gue yang pertama tuh satu ruangan ada banyak lampu kelemahan keduanya, ya, seperti contoh kedua pas di depan video tadi. Ya, dia nggak ada kontrol fisik, sehingga kalau ada orang yang nggak punya smartphone. Di rumah, dia nggak bisa mengoperasikan si smart bulb ini. Sementara untuk pro-nya si smart switch, dia bisa kendalikan beberapa lampu dalam satu switch. Ya, jadi kayak saklar biasa, kan? Kadang-kadang satu saklar itu bisa untuk dua tiga lampu. Terus dia ada kontrol fisik dan harganya jadinya efisien karena hal di atas, ya. Walaupun satuannya lebih mahal. Kontranya ya sudah jelas proses instalasi dan perlunya kabel netral. Oke terima kasih sudah menonton sampai selesai, ditunggu jempol ke atasnya dan sampai jumpa lagi.